Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau mereview Juran Rotary Sub X03 Dengan spek panjangnya 420 cm Nah ini Untuk CW nya 200-300 Untuk desainnya ini sama seperti Sabolo Supower ya Hampir mirip sekali Cuma kekuatannya sama juga sih Dia 10 sub power juga 200-300 cw Untuk kekuatannya nanti kita bisa coba tes Menggunakan berat 1,5 kg Dengan aqua diisi air penuh untuk reset untuk reset ya resetnya ini bisa naik turun. jadi kita bisa putar di sini di sini bisa naik turun. resetnya dari total X 03 untuk kelemahannya dia di sini ditutupnya ini hilang ini dikasih sendal ini joran tua sudah lama dipakai sudah hamisan jadi mohon maaf reviewnya malah juran kayak gini ya tidak mulus seperti baru ya tapi setidaknya ini masih kuat untuk menarik ikan di laut untuk blank paling pangkal dia tidak setebal 10tinger ya padahal sapulostinger itu CW-nya sama 200-300 ini lebih tipis dari sapulostinger ini blanknya yang bawah terus kita lanjut blanknya yang paling atas nah, ini kalau disejajarkan dengan sapulostinger sebenarnya sama untuk blank atas ketebalannya sama terus kita lanjut blank paling bawah paling tengah balanya masih kalah sama 10 stinger masih lebih tebal 10 stinger terus untuk ringnya yang paling bawah lotari bisa ditekuk sama tujuh tujuh ring